Hai hai hai dalam suatu perkebunan baik itu kebun kelapa sawit atau kebun karet dan kebun lainnya tak dapat dipungkiri bahwa di setiap perkebunan itu pasti akan ada yang namanya OPT atau organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hama yang selalu mengganggu dan usil serta merusak tanaman perkebunan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para petani Pasti semua petani merasa tidak nyaman dan sangat terganggu dengan adanya hama perusak tanaman perkebunan milik mereka. Apalagi jika hama tersebut lumayan sulit untuk dikendalikan ataupun untuk dibunuh agar tidak merusak dan mengganggu tanamannya lagi. Salah satu hama yang mungkin lumayan sulit untuk dikendalikan di tanaman perkebunan adalah monyet. Eh, namun kali ini para monyet ini tidak menyerang tanaman para petani yang ada di ladang, melainkan masuk ke dalam rumah. Seperti yang terjadi ketika gerombolan monyet liar kerap menyerang permukiman warga di Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Serangan gerombolan monyet liar ini biasanya datang sampai puluhan meter dan masuk ke permukiman warga saat sore hari. Petugas damkar dan penyelamatan mengatakan, monyet-monyet ini seolah tidak takut dengan keberadaan manusia. Gerombolan monyet ini sering berkeliaran di jalan-jalan, teras rumah, dan atap rumah warga. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Keberadaan monyet liar ini cukup meresahkan warga sebab monyet kerap masuk ke dalam rumah dan mengacak-ngacak isi rumah Serta mengambil bahan makanan Gak hanya bikin rusuh, monyet liar ini juga sempat dilaporkan pernah menyerang seorang anak kecil berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusir gerombolan monyet liar ini. Seperti dengan suara petasan dan metode kandang jebak, namun gerombolan monyet liar tetap kembali masuk ke permukiman warga. Biasanya cara unik yang digunakan oleh sebagian petani dalam pengendalian hama monyet adalah menebarkan kotoran ayam yang masih basah di jalur yang biasa dilewati oleh gerombolan monyet. Monyet ternyata tidak menyukai bau kotoran ayam ini, Sebagian petani menyatakan monyet yang menginjak kotoran ini akan jera untuk datang di lokasi yang sama. Namun kali ini petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi bukannya menggunakan kotoran ayam, melainkan menggunakan kotoran harimau dan menebarkannya di sekitar permukiman warga. Kotoran harimau itu sendiri didapat dari kebun binatang di Pematang, Siantar. Tugas Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan metode menebar kotoran harimau ini biasanya ampuh untuk menangkal monyet agar tidak masuk ke permukiman warga. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pun turun ke lokasi dan menebar kotoran harimau untuk mencegah gerombolan monyet masuk ke permukiman.